Allahumma salli ala wa Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin. ma fi daiman Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabatku dimanapun antum berada, saat ini saya sedang berada di kota Taif Dan tepat di seberang masjid Sayyidina Abdullah bin Abbas radhiyallahu ta'ala anhumah nah, Dikatakan oleh beberapa ahli di samping masjid ini, di pojok sana ya, Di pojok sana, di belakang itu ada kotak kecil Disitulah dimakamkan, disemayamkan Sayyidina Abdullah bin Abbas radhiyallahu ta'ala anhumah kita tentu tak asing dengan nama beliau Radhiallahu ta'ala'anhumah Beliau adalah sepupu Nabi Muhammad SAW Yang sejak kecil bersama Rasulullah SAW Tidur bersama Rasulullah Salat malam bersama Rasulullah SAW Dan melayani baginda Muhammad SAW Dengan sepenuh hati sejak kecil Nah apa yang akan kita pelajari pada Sore menjelang maghrib ini Tentang ilmu laduni. Ilmu itu ada dua Ilmu khasbi, ilmu laduni ilmu yang dicari dengan usaha, dengan belajar, dengan menghafal, ada ilmu laduni ilmu yang diberikan oleh Allah secara langsung ke dalam hati Wa alamna ilma. dan kami ajarkan kepadanya dari sisi kami ilmu nah ilmu ladu ini ini salah satu caranya adalah dengan belajar ya, dengan belajar terus-menerus nanti diberi oleh Allah Ta'ala ilmu laduni sementara Sina Abdullah bin Abbas radhiyallahu ta'ala mendapatkan ilmu laduni lewat Dua khusus Nabi Muhammad SAW. Kenapa? Karena selalu melayani Rasulullah SAW. Nah, suatu ketika baginda Muhammad SAW mau berwudhu, kebetulan air wudhunya habis ya. Air wudhunya habis. Sayyidina Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala tiba-tiba datang, eh ya, sudah membawa air untuk berwudhu Nabi Muhammad SAW. Rasulullah pun senang. Ya. Rasulullah senang. Kemudian Rasulullah mendoakan, Allahumma fakihu fiddin. Wa'allimhut ta'wil Ya Allah Jadikanlah Abdullah bin Abbas Ini adalah sebagai seorang yang Fagih Yang ahli dalam agama Wa'allimhut ta'wil Dan ajarkan kepada beliau Ilmu ta'wil Al-Quran Jadi ilmu tafsir yang mendalam Jadi ada tafsir, ada ta'wil Ta'wil -ta ini Lebih dalam, lebih luas daripada tafsir Wa'allimhut ta'wil Ajarkan dari sisimu langsung ilmu ta'wil karena itulah Sina Abdullah bin Abbas menjadi salah satu mufasir yang luar biasa di kalangan para sahabat yang fatwanya selalu dinantikan oleh para para sahabat. Nah, beliau dapatkan itu dari mana? Dari mengabdi melayani Nabi Muhammad SAW. Karena itu kalau kita ingin mendapatkan duni salah satu caranya di samping kita belajar dengan sungguh-sungguh bertakwa pada Allah Taala, kita layani hamba-hamba Allah yang soleh. Nah, layani hamba-hamba Allah yang yang soleh. Layani guru-guru kita. Ya layani guru-guru kita, InsyaAllah Allah akan beri kita ilmu laduni. menhadam khudim siapa melayani akan dilayani ya oleh para malaikat, dilayani oleh para wali, dilayani oleh orang-orang yang yang soleh. Sedikit dari ta'if mudah-mudahan berkah dan manfaat. Jazakumullah khairan, waalaikumussalam, wassalamualaikum, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.